Saya orang Jawa dan saya suka pewayangan Apakah wayang dilarang? Bagaimana eh, Taubat profesi dalang? Ya. Tentu saja eh, saya sudah pernah bilang teman-teman kita, Mungkin kita bisa kenang dulu Oh ini tradisinya orang dulu seperti ini Tapi kan bukan berarti harus Itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang Kita sudah Muslim Harusnya harus lebih baik di Di Dimusnakan di, di, di, di, di, di ya di, di ya, dan, di musnakan, ya, dan, di musnakan, ya dan, baik di dimusnahkan di, di ya dan berarti ya, dikatakan di, haram ini. tapi dari yang bernyawa kalau yang tidak bernyawa enggak sesuatu yang utuh dari yang bernyawa dalam bentuk utuh itu disebut patung itu apakah kucing binatang enggak, pokoknya bernyawa yang berbentuk itu yang disepakati keharamannya ada pun gambar yang tidak berbentuk khilaf diantara para ulama nah kemudian wayang itu adalah budaya seni dan, ya. Saya orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana eh, Taubat profesi dalang? Nah. Tentu saja, eh, saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku. Di Indonesia suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, semua ini. Kita, kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini, bukan menjatuhkan sama sekali. Tapi, kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita Muslim, kalau kita muslim. Dan muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik. Jangan budaya diislamkan. Di susah. Mengislamkan budaya ini repot. Karena budaya banyak sekali. Standar yang mana harus dipegangi. Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada islamnya sendiri. Di Amerika ada sendiri islamnya. Jadi ini jadi masalah. Padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai mencinta menginginkan kita punya standarisasi standarisasi jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini kalau memang itu peninggalan nenek oh, moyang kita mungkin kita bisa kenang dulu oh ini tradisinya orang dulu seperti ini tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang, kita sudah Muslim harusnya kita tinggalkan kalau masalah taubat ya taubat nasuha kepada Allah sementara dengan tiga syarat yang sudah kita tahu meninggalkan dua satu seketika menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya dan kalau dia punya maka lebih baik di dimusnahkan di, di ya dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan. Ya. Saya merasa mungkin memang uh, perlu kita pertemukan juga hal-hal seperti ini dengan ilmu pengetahuan lah sekarang. Artinya bukan kita mau menghapus 100% masalah kebiasaan dan tradisi, tapi kalau tidak ber, tidak bertolak tidak tidak cocok dengan agama wajar kalau kita tinggalkan. Atau mungkin ada teknologi canggih yang lebih baik. Seperti orang sekarang sudah biasa tampil di panggung bercerita. Gitu kan. maka dengan wayang-wayang ini sebenarnya sudah bisa tergantikan dengan manusia yang sudah jelas-jelas nyata gitu saya yakin juga kalau generasi sekarang ini lebih lebih cenderung untuk meninggalkan itu kan sudah merasa sudah ini sudah zaman dulu gitu eh, mungkin bisa kita tangkap secara rasional untuk meninggalkannya dengan cara gitu juga jadi memahami poin tadi yang disepakati oleh para ulama adalah gambar laan Allah Allah mengutuk orang yang membuat gambar adalah gambar mujassadah gambar yang berbentuk kecuali untuk kecuali untuk boneka anak kecil gambar yang berbentuk berbentuk mujassadah itulah yang dikatakan haram tapi dari yang bernyawa kalau yang tidak bernyawa enggak sesuatu yang utuh dari yang bernyawa dalam bentuk utuh itu disebut patung itu apakah kucing binatang apa pokoknya bernyawa yang berbentuk itu yang disepakati keharumannya. Adapun gambar yang tidak berbentuk hilaf diantara para ulama. Nah kemudian wayang itu adalah budaya seni. Sebelum adanya Islam sudah ada wayang. Lalu para ulama dari wali songo ini ingin bagaimana membawa wayang ini kepada sebagai sarana untuk berdakwah. Tujuannya adalah berdakwah. Seandainya tanpa wayang bisa, ya nggak ada masalah. Cuman karena wayang adalah seni yang satu betul-betul masyarakat yang lagi disenangi dan sampai hari ini pun masih banyak penggemarnya. Kita tidak bicara tentang penggemar hari ini. Pada saat itu bagaimana para wali itu melihat wayang, termasuk di pelopor oleh Sunan Kalijoko, wayang ini adalah budaya yang orang bisa berkumpul di situ. Makanya beliau masuk dakwah melalui pewayangan ini. Sehingga wayang itu banyak kisah yang dirubah, kisah syiriknya adalah dirubah. Termasuk di dalamnya adalah dimasukkan kisah Bagong, Semar, Norogareng, Petro. Itu adalah sebelumnya untuk menghilangkan kesyirikan. Karena di situ kan dalam pewayangan itu kan dinukil dari, diambil dari kisah Hindu-Buddha itu tentang Baraita udah tentang uh, Ramayana, dan sebagainya itu. Kemudian bagaimana, kan di situ selalu ada dewa-dewa. Dewa itu kan Tuhan selain Allah. Cuman di situ telah dikemas oleh para ulama-ulama itu adalah, wang zaman itu adalah bagaimana agar, kesyirikan di dalam dunia pewayangan sudah tidak ada. Ini dari masalah keyakinan, sehingga di situ ada tokoh-tokoh namanya tokoh punakawan. Ini adalah tokoh tambahan yang tidak pernah ada sebelumnya. Jadi tokoh punakawan ini adalah bangsa manusia tapi punya kebijakan. Jadi dewa kalau rebut tanya kepada manusia. Ini kan aneh kan? Tuhannya nanti tanya. Man. Ini sebenarnya untuk menghilangkan kesyirikan itu. nah Jadi itu, Semar tuh orang yang bijak tapi lihat, nanti ada Oh, para dewa itu kalau ribut turun ke sini. Ini adalah dari segi keyakinan. Mereka luar biasa para ulama, cerdas mereka di dalam mengislamkan budaya. Kemudian masalah urusan bentuk wayang, mereka juga ngerti diskusikan para ulama, patung adalah haram. Makanya mereka penyet. Jadi menjadi tipis, bukan bentuk berberjasad. Nah kayak ini, makanya hendaknya kalau memang harus wayang, yang wayang kulit ini, bukan wayang wayang yang lainnya cuman namanya seni, seni dari budaya seni yang tidak islami diislamkan, cuman oleh seniman diambil lagi, dikembalikan lagi. Maka kalau ingin menekuni dua pekayangan yang syar'i ya tetap dengan prinsip-prinsip seperti itu. Ceritanya harus ada disisipkan pesan-pesan kemuliaan